Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal 'alamin, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Maryam binti Imran merupakan salah seorang wanita terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya pun banyak kita temui dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan. Rasulullah Alaihi Wasallam pernah menyebutkan Maryam dalam golongan muslimah terbaik yang masuk surga. Dia adalah keturunan keluarga Imran, salah satu keluarga terbaik yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Allah adalah ketika nama Maryam diabadikan dalam salah satu surat Al-Quran. Maryam adalah seorang wanita salehah yang menjaga diri, dan kehormatan. Dialah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pemuka wanita ahli surga ada empat: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Hakim nomor 4853. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Ayum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Musahim istri Firaun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad 1293. Syekh al arnot menyatakan bahwa sanat hadis ini sahih. Dari Ali Radiyallahu Anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam, Putri Imran dan Hadijah. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 3432 dan Muslim, nomor 2430. Makna yang paling nampak antara Maryam dan Hadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syar Sahih Muslim 15176. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia istri Firaun." Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan atsarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis Riwayat Bukhari nomor 5.418 dan Muslim, nomor 2.431. Siti Maryam merupakan wanita suci, yang taat pada agama. Beliau selalu menjaga diri dari siapapun, yang bukan mahramnya. Ia selalu berada di dalam rumah, dan menghabiskan waktu untuk beribadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di usia 13 tahun, Siti Maryam mendapat amanah untuk mengandung Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan pada suatu waktu, Malaikat Jibril mendatangi Siti Maryam dan berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia di masanya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera, yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia, dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kabar dari Jibril ini lantas membuat Siti Maryam terkejut dan bingung. Kemudian, ia berkata, Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun malaikat Jibril meyakinkan demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu maka Allah hanya cukup berkata kepadanya kun Fayakun jadilah lalu jadilah ia akhirnya Siti Maryam pun menerima amanah tersebut ia bersedia mengandung Nabi Isa alaihi salam, selama sembilan bulan melalui rahimnya. Selama mengandung, Siti Maryam kerap mendapat hinaan, dan fitnah dari kaum kafir. Banyak yang meragukan kesucian Siti Maryam, dan menuduhnya telah berzina Namun, fitnah tersebut terbantahkan ketika Nabi Isa alaihi salam, lahir ke muka bumi. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, berupa kemampuan bicara sejak bayi. Ketika lahir, Nabi Isa berkata, Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surat Maryam Ayat 30-31 hingga 31, Museum Louvre, di Perancis, menjadi incaran wisatawan sebagai target kunjungan, ketika datang ke Perancis. Di dalamnya, lukisan Mona Lisa yang mendunia dipajang, dengan elok juga lukisan karya Ugolino berjudul The Virgin and the Child. Dalam lukisan tersebut terlihat Bunda Maria, yang tengah menggendong seorang anak bernama Isa. Menariknya, di lukisan Ugolino ini, Bunda Maria menggunakan penutup kepala seperti kerudung, yang bertuliskan lafat Tauhid. Tulisan Arab Sudokufik, yang diteliti oleh peneliti Arab World Institute, bermakna La ilaha illallah. Ternyata tidak hanya terdapat dalam kerudung Bunda Maria saja. Dalam lukisan artefak umat Katolik, juga terdapat tulisan yang sama. Contohnya tulisan Arab Kufik, dijubah seorang Raja Katolik Taat, yaitu Raja Roger II, of Sicily dari Austria. Dikatakan oleh Marion, seorang peneliti peradaban Islam abad pertengahan, yang ahli membaca tulisan Arab Kufik, bahwa dulu Timur Tengah dikenal dengan ilmu pengetahuan, seni dan budayanya. Layaknya wisatawan pada umumnya, orang-orang Eropa pergi ke Timur Tengah, kemudian membeli kain, permadani, lukisan dan lain sebagainya. Bahan yang diperdagangkan itu seringkali terdapat tulisan Tauhid, dan akhirnya ditiru oleh orang-orang Eropa. Itulah yang membuat kalimat Tauhid ini, menyebar di kalangan orang Eropa. Terlepas apakah mereka mengerti maknanya atau tidak. Kebenaran tentang lukisan Ugolino ini juga ditulis, oleh Hanum Salsabila Rais dalam bukunya, yang berjudul 99 Cahaya di Negeri Eropa. Dikatakan pula, bahwa sejak dulu, Bunda Maria dan Isa mengajarkan kalimat Tauhid. Tulisan La Ilaha illallah juga membuktikan, bahwa Maryam dan Yesus Isa bin Maryam mengajarkan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sebagaimana sering disebutkan oleh umat muslim. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kalimat la ilaha illallah sebenarnya mengandung makna yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah semata. Tak hanya soal hijab Bunda Maria yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah. Hanum dan Marion membeberkan fakta tentang aks historik atau voie triompale yang bermakna jalan kemenangan yang mereka kaitkan dengan keberadaan bangunan bersejarah di kota Paris itu dengan Mekah. Bangunan-bangunan dan lokasi bersejarah di Paris, yaitu Monumen Le Défense, Arc du Triomphe de, de l'Étoile, Jalan Champs-Élysées, Tugu Obelis, Arc du Triomphe de, de Carrousel, dan Museum Louvre. Disebut berada pada satu garis lurus dan garis tersebut mengarah ke Kabah Makkah Arab Saudi jika ditarik garis lurus aks historik ke timur terus keluar kota Paris dan terus menembus benua lain ternyata bisa menembus Makkah tepatnya negara pertama di timur Tenggara Paris adalah Swiss di bawahnya adalah Italia kemudian Yunani menyeberangi laut Mediterania ada Mesir lalu Arab Saudi dan Makkah dan itulah jalan kemenangan, yang dimaksud yaitu Makkah, kiblatnya umat Islam. Maha suci engkau, dunia ini bagaikan, samudera tempat banyak ciptaan-ciptaannya yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini, dengan menyebut nama Allah, jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-kapal yang menyelamatkanmu, kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, Ilmu pengetahuan sebagai nahoda perjalananmu dan sabar sebagai jangkar dalam setiap badai dan cobaan. Ali bin Abi Talib, Ra, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah fakta di balik lukisan Bunda Maria. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita semuanya dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya.